Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini Hari ini gue membahas detail cara Tensura lagi, yaitu Klaiman Udah usah pakai lama, yuk langsung kita gasin detail cara Klaiman dan Tensura Klaiman diciptakan oleh Kurslor Kazarem Sebagai mayat hidup pada saat ratusan tahun yang lalu Tujuan Clayman diciptakan untuk menjadi bagian dari modar Queen Aliansi, atau dikenal sebagai Tengaged Clone. Kazarem sendiri secara pribadi merancang Clayman untuk menjadi komandan taktis atau perencana, mirip dengan dirinya sendiri, dan menciptakannya dengan tujuan untuk mengubahnya menjadi Raja Iblis. Pada saat 300 tahun yang lalu, Clayman menjadi salah satu dari Tengaged Demon Lord dengan bantuan dari Kazarem. Saat Clement menjadi Raja Iblis, dia mulai berburu para majid dan monster untuk mengambil jantung mereka. Dan membuat mereka bersumpah setia kepadanya. Klaiman menuliskan kutukan ke jantung mereka dan menjadikan mereka pelayan abadinya. Setelah Kazarem dikalahkan oleh Leon, Klaiman tidak menerima perintah lagi dari Kazarem untuk waktu yang sangat lama. Sampai saat Klaiman bertemu dengan orang misterius yang menawarkan kebangkitan Kazarem dengan imbalan bahwa Mereka moderat Arleigh Queen Aliansi membantu orang tersebut untuk mengambil alih dunia. 1. unik Skill Kemampuan ini dapat mengubah informasi menjadi komunikasi yang tersaring karena melakukan pengamatan di area luas akan menyebarkan beberapa tim ke suatu daerah Memungkinkan mereka berfungsi sebagai mata dan telinganya untuk mengumpulkan informasi Marionette Dance Kemampuan ini memungkinkan Klaiman untuk membuat boneka dari Majin yang jiwanya dia curi Boneka Marionette dapat segera regenerasi dan terus menyerang jika dihancurkan Namun boneka-boneka ini tidak terlindungi oleh serangan terhadap jiwa mereka 2. Extra Skill Ultra Speed Regeneration memberi penggunanya kemampuan regenerasi yang luar biasa, jauh lebih unggul daripada regenerasi yang biasanya. 3. Intristic Skill Astral Body. Sebagai Deadman dan mirip dengan penciptanya Kazarem, Clayman memiliki kemampuan untuk egas secara mandiri sebagai makhluk spiritual setelah tubuh fisiknya terbunuh. Intristic Skill of Walking Dead. Clayman dapat menghubungkan tubuh astralnya ke garis ley untuk menjaga kesadarannya dan ingatannya terlindungi sehingga bahkan jika dia kilang tubuh fisiknya Clayman tidak pernah mati selama jiwanya masih utuh 4. Magic Demon Blaster skill ini menggunakan energi dari kebangkitannya Clayman dapat menembakkan bola energi magis yang sangat besar dan equipment yang Clayman punya hanya gesture mask Meski terbunuh dalam peristiwa volume 6, nama Clayman masih sering disebutkan di volume selanjutnya sebagai patokan untuk menggambarkan kekuatan karakter baru. Pusei selaku penulis cerita Tensura sengaja bercanda menyebutkan bahwa Clayman secara efektif menjadi unit pengukur kekuatan tempur seseorang. 2. Takehito Koyasu Seiyuu Clayman ditunjuk langsung oleh Pusei, kreator Tensura, untuk mengisi suara Clayman. Karena karakter Kaiman sangat mirip dengan karakter Dio dari anime Jojo, karena sifat lain licik mereka. Ini itu aja untuk video kali ini tentang detail karakter Kaiman. Jika kalian suka video kayak gini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan jika kalian ingin request mengenai kartu atau anime lainnya, bisa langsung komen aja, asalkan gue nonton tuan ini, pasti gue bikin kok. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.